inilah persiapan untuk merayakan malam tahun baru kita belanja ayam buat bikin ayam bakar let's go selain ayam, menu untuk merayakan malam tahun baru ini sudah juga akan dibapak cumi, ikan, dan lain-lainnya oke, kita terus kami ya <tik> di adek -Nor. nah Oke, okay, kita pindah ke proses pembakaran. Ini, ini udah ada ayam sama ikan yang lagi dibakar. Nah, ini juga ayam yang udah matangnya ya. Oke okay, ikannya kita bakar lagi. k masih dioles oles ikan dan ayamnya biar bumbunya meresap sampai ke dalam Wow nikmat ini adalah yang bakar madunya yang udah mateng ya Wow nikmat sekali dan ini sambalnya sambal apa ini ya, sambal kecap dengan campuran rempah-rempah ya aku naranya pasku, ku Ciu plastikan. gua gua keluar bye bye bye cepat per per Nah, ya. cuma ya kita siram dulu ya dengan bumbunya ya yang sudah dimasak bau jadi aja bukan <tangan> orang orang. mau kamu. Ya <laughs> Oke okay, okay, udah selesai semua, kita tinggal nunggu malam pergantian tahun barunya jam 00.00. Yeay, Happy New Year, Selamat Tahun Baru 2023, semoga di tahun ini kita diberikan kelancaran dalam bekerja atau berusaha dan diberikan rezeki dan juga diberikan kesehatan selalu, amin amin amin ya robbal alamin. Kau jawan kau tahu? Oh, anu kuku Kan lagian ada pengajian.